Ada the world, oke, okay, di sini bagus. Awalan yang bagus untuk kamu, ya. Kartu kedua di sini ada five of swords, kemudian ada page of pentacles, oke, okay, ya. Ini kayaknya banyak banget jodoh yang menanti kamu sih yang aku lihat, ya. Banyak banget jodoh yang menanti kamu, yang nungguin kamu, kadang ada juga bisa dibilang, kayak kalau kata orang-orang, kutunggu jandamu kutunggu dudamu, gitu ya mungkin, gitu kan, tapi ya sekarang kamu memang lagi single mungkin, gitu ya, lagi lagi gak ada siapa-siapa, mungkin dan dia yang nungguin kamu single, ya dia tuh kayak beneran, beneran suka gitu loh, beneran suka dan ada obsesi sih yang aku lihat ya ada obsesi dan kadang dia ngasih atau nurutin apa mau kamu gitu loh, supaya e, kamu itu bisa bersama dengan sosok ini gitu ya yang aku lihat jadi dia bisa melakukan apapun ya untuk bisa benar-benar menuruti keinginan kamu ya di sini bagus banget kan pembacaannya ya jadi kayak keren gitu ini ini keren banget gitu karena rela berkorbannya itu benar-benar kelihatan banget, dan kamu tuh kalau, kalau mungkin ada orang lain, kan banyak banget gitu kan, dia juga banyak banget yang suka, yang aku lihat di sini, tapi walaupun banyak yang suka, cuma kamu yang menjadi pemenangnya, yang aku lihat di sini ya, cuma kamu yang dia lihat gitu loh, cuma kamu yang ada di hatinya dia gitu, yang aku lihat di sini, makanya Beberapa waktu yang lalu, gitu kan ya, atau hari-hari ini gitu ya, itu bener-bener dari dianya, kayak komunikasinya intens banget karena tadi gitu loh, kayak kamu lagi difokuskan sekarang gitu ya, aku lihat di sini ya, dan dia tuh sosoknya royal banget gitu ya, royal banget, bener-bener kayak kalau mau ini mau itu, kamu kalau mau minta ya silahkan gitu loh, dia kasih dia nggak bukan orang yang pelit pelit banget gitu ya aku lihat di sini jadi kayak, kayak kalau ada apa-apa silahkan kamu mau apa gitu kamu mau ke sini mau ke sini mau ke sini silakan ayo gitu aku aku antar aku ajak gitu kan aku bayarin ya kayak gini jadi emang dimanja banget gitu loh emang dimanja banget ketika bersama dengan sosok ini yang aku lihat ya uh, karena dia mengharapkan juga seperti itu gitu loh, ke kamu ya karena kamunya dimanja jadi dia juga pengen dimanja juga sama kamu tapi dalam hal yang berbeda mungkin ya dalam tanda kutip gitu kan yang aku lihat di sini seperti itu jadi memang ada kaitannya ke arah uh, orangnya tersebut kayak suka banget gitu suka banget kadang bahkan yang aku lihat di sini kayak suka mandangin kamu uh, awalnya sih mungkin dia rela rela aja gitu loh, ngebayarin ataupun kayak kamu mau Order online, kamu mau makan online gitu kan, mau makan gitu kan, uh, ngorder gitu kan, order di uh, ojek online gitu kan, sini sini gitu kan, aku bayarin atau aku kirimin ini ya, kayak gitu yang aku lihat ya. Se uh, sebagian gitu, sebagian, sebagian kayaknya memang bisa ada ke arah sana, gitu ya. Kemudian kita lihat untuk kartu berikutnya ada Page of Cups, ya sebegitu cintanya dia sama kamu di sini aku lihat sampai-sampai kayak. Uh, melupakan gitu, loh, melupakan kebutuhannya dia sendiri gitu. Kayak kalau kebutuhan gue, gue udah cukup lah gitu kan, kayak udah nggak mikirin lagi. Jadi tinggal kamunya aja gitu mau atau enggak, terus kemudian juga uh, tertarik atau enggak gitu ya sama dia gitu. Dan dia nungguin itu gitu, loh, nungguin jawaban juga gitu dari kamu ya di sini. Kemudian kalau dari kartu di sini ada Page of Cups, kemudian ada The Lovers ya benar-benar cinta gitu, benar-benar cinta sayang ya. di sini yang aku lihat, makanya keren banget gitu pembacaan ini. kita lihat di sini untuk dari kartu zodiaknya ya, ada Aries di sini ya. kalau nggak kelihatan di kartu pun nggak masalah ya, gitu. karena ini kayak cuman nunjukin aja gitu untuk beberapa orang aja. kemudian ada Aquarius di sini. Kemudian satu kartu lagi kita lihat. Ada Scorpio ya di sini. Ada Scorpio. Terutama kalau untuk uh, kalau untuk Aquarius dan Scorpio di sini aku lihat dia lebih lebih uh, sering ngasih surprise sih sama kamu. Lebih sering kayak ngasih hadiah-hadiah gitu yang aku lihat. Ya. Dan dia nantiin kamu juga, gitu loh. Jodoh-jodoh uh, jadi bisa disebut jodoh karena dia menanti kamu, gitu Yang Aku lihat di sini ya, uh, rela banget dia nungguin kamu, gitu kan? Kalau kamu memang lebih fokus ke arah lain, gitu ya, lebih fokus ke arah kerjaan, dia rela banget nungguin atau menjadi uh, teman ngobrol kamu, gitu kan? Istilahnya yang penting deket aja, gitu. Nah, kalau dari Aries di sini, aku lihat ada kaitannya dengan orangnya itu lebih cepet aja gercep gitu loh lebih gercep jadi kalau ada kesempatan dia langsung maju kalau ada kesempatan dia langsung maju kayak gitu ya kemudian kita lihat dari kartu yang lain tambahannya ada dari uh, strength ya ada kaitannya dengan leo di sini kemudian oke okay, kita lihat di sini ada the chariot the chariot itu ada kaitannya dengan cancer ya kanan kiri kuning kuning ya bagus banget dan ada hewan ada singanya juga gitu kan ya ada pink dari es juga jadi yang aku lihat di sini kalau bersama dengan sosok ini kayaknya bakalan langgeng kayaknya bakalan kamu dimanja gitu kan terus kayak kamu selalu menang gitu loh ya uh, maksudnya kayak kamu selalu ditinggikan gitu loh kalau ada argumen dengan orang lain kamu yang selalu dilihat gitu loh sama dia dan Dibelain sama dia, kayak gitu ya, karena udah cinta gitu loh, kayak saking cintanya dia kepada kamu ya. Yang aku lihat di disini jadi bener-bener ngeliat banget, dia ngeliat kamu banget dan berusaha untuk bisa match gitu, berusaha untuk bisa cocok gitu sama kamu ya. Itu yang kelihatan di kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.